Sapa di ayat, di kisah terakhir ni إِذْ قَالَ لَهُمْ Tak ada sebut إِذْ قَالَ لَهُمْ Tak ada sebut Tak ada sebut katanya Berkatalah saudara mereka syu'ib Ini adalah satu hikmat yang Allah Ta'ala layak di dalam surah Tushu'ara Nak menunjuk katanya Kantang tintan Seorang Rasul tu tidak mestinya daripada golongi kaum tu. Tapi umumnya, Rasul-rasul ni adalah orang yang lahir situ, Besar situ, Dilatih jadi Rasul pun situ, Mengajar orang ramai pun situ. Sebab apa? Sebab dia pahal, Tak ada orang yang duduk di Dalai. Tintan dia. Nak ambil orang luar mari. Kadang-kadang boleh jadi orang luar, ya, Dia tak pahal, Supanya orang Dalai pahal orang apabila dia duduk di kampung tu dia reti cara hidup orang kampung, perangal, lagu mana, patu tu rasul-rasul ni, dia warah-warah sepupu-pupu dengan orang-orang yang orang -orang, orang dia duduk seru, sama ada orang yang terima ataupun orang yang menetek orang ini dengan secara umum umat ataupun kaum yang tak dengar nasihat ataupun tak seterima ajaran Nabi mereka ayat 177 Tak-tak kalau Nabi Suhaib berkata kepada mereka, Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi lagu-lagu-lagu-lagu. Supo, dia panggil mata tahan, dia kan. Tiap-tiap orang Rasul lagu tu lah yang berlaku. Dia nasihat kepada kaum dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَمَن تَقُولُ الَّذِي خَلَقَكُمْ الْأَوَّلِينَ 170 Surah As-Syu'ara uh, Masuk Kesah baru pula Di dalam uh, Surah As-Syu'ara ni sebagai Kesah yang terakhir Allah Ta'ala firman hubungi dengan Para Rasul Nabi-Nabi yang disebut Di dalam Surah As-Syu'ara ni Ada beberapa Nabi Dan diakhiri dengan Kesah As-Suhabul Aykah Iaitunya satu komponen yang sembuh pohon kayu Al-Aikah artinya Satu pokok kayu yang Disanjung di dan diibadah Di situ Jadi rasul iaitu Nabi Shu'id Nabi Shu'id ni uh, Setengah Riwayat katanya dia asal Daripada kapung situ Setengah katanya di Madian Madian ni duduk di Palestine sekarang ni Setengah huayat katanya Nabi Shu'id adalah hijrah. Mari tempat lain. Mari duduk di situ. Besar di situ. Tapi bukan lahir di situ. Allah huayat di dalam surah As-Syu'ara Kalau kita perhati molek-molek. Rasul-rasul belum pada ini. Seperti lut, hud, Saleh dan sebagainya sebutnya izqalalahum akhuhum berkata kepada mereka mereka maksudnya kaum tu akhuhum saudara mereka akhuhum salih akhuhum hud akhu akhuhum lut saudara mereka lut saudara mereka hud saudara mereka soleh. tapi apabila sampai di ayat di kisah terakhir ni إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ tak ada sebut إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ tak ada sebut tak ada sebut katanya berkatalah saudara mereka syu'ib ini adalah satu hikmat yang Allah Ta'ala wayak di dalam suratul syu'ara nak menunjuk katanya kantang tintan seorang rasul tu tidak mestinya daripada golongi kaum tu tapi umumnya Rasul-rasul ni adalah orang yang lahir situ Besar situ Dilatih jadi rasul pun situ Mengajar orang ramah pun situ Sebab apa? Sebab dia pahal Tak ada orang yang duduk di dalam tin Tintan dia Nak ambil orang luar mari Kadang-kadang boleh jadi orang luar ya. Dia tak pahal Supaya orang dalam pahal Orang apabila dia duduk di kampung tu Dia reti cara hidup orang kampung Perangai lagu mana. Patu tu, Rasul-rasul ni, Dia, Warah-warah, Sepupu-pupu, Berlakor, Dengan orang-orang, Yang orang -orang, orang dia duduk seru. Samo ada orang-orang terimu, Ataupun orang-orang menetak. -orang ni adalah, Satu hikmat, Yang, Allah Ta'ala firman di sini. Dia apa? Iaitunya, Ya'ni, Ashabul Aikah Hum ahlu madian, Ala sahih, Wa kana nabiullahi syu'aib, Min anfusihim, wa Allah gayat saya nak baca ni dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu al aikah demikian juga penduduk aikah telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka aikah yaitu penduduk yang adanya di madian Nabi Shu'id adalah dari golongi mereka itu sendiri. Maknanya, pergi duduk di situ lamun, dah. Tetapi tidak disebut di sini, Akuhum Shu'id. Tidak disebut. Di dalam Al-Quran katanya, Shu'id ni adalah saudara mereka ataupun, saudara mereka ialah Shu'id. Dengan sebab apa? Liannahum nasabu ila ibadatil aika. Dengan sebab orang ramah tu sendiri, dia tak suka dengan kelum yang Nabi lu, Nabi Hud, Nabi Saleh tapi puak-puak Nabi Syuaib ni pasang pergi duduk ibadat kepada pokok kayu kalau kita gambar orang-orang siel, zaman lain ni ya, Pokok kayu besar-besar dia mula lalu, ada kain kuning kain merah ada colok pergi duduk tutup di situ, hati gambar katanya Rama-rama orang ni jadi terpesong akal fikire cara hidup ni dak pergi punga iaitu nya al-aika wa hiya shajaratun wa qila shajaratun multifun kal-ghayz kal-ghaybati كانوا يعبدونها iaitu pokok kayu yang pasal berbentuk berbentuk ni maknanya napok kuaka-kuaka yang ada pada pohon kayu tu gimitok go tu boleh gi sembah atu kecek telantoh tubik pa paing jadi selalu rahmi pon to hidup go to withi lah Kumpulai puak-puak nabi syu'aib gi dok sembah sembah sembah sembah sapaka jadi luet nir lum hai po dio hari-hari-hari Allah Taala pun Bubuh di dalam kera'ah ai, Ashabul Aikah Iaitunya kumpulan klum orang yang semua pokok kayu Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah Saya tak nak baca lagi ni, baca turut ni 1, 2, 2, 9 Aikah ialah sebuah karyah berhampiran negeri Madian Karyah artinya kapung ne? Nabi Syu'ib salam telah diutus oleh Allah Taala kepada kaumnya yaitu Iaitunya penduduk negeri Madian dan juga kepada penduduk karyah Aikah yang tersebut Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menerangkan perihal mereka sebagai kaum yang telah ditimpul Ke binasa eh, disebabkan kekufuran mereka Ini dengan secara umum Umat ataupun kaum yang tak dengar nasihat ataupun tak seterimu ajarah Nabi mereka Ayat 177 Tak-tak kalau Nabi Syuaib berkata kepada mereka Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laringinya Tengok ni Supo dia panggil mata tahan dia kan. Tiap-tiap orang rasul lagu tu lah yang berlaku Dia nasihat kepada kaum dia Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah Yang diutuskan oleh Allah kepada kamu Kecil okay, lembuk dah Semua tiap-tiap orang rasul tak ada kasar dengan kaum dia kecemo belaka royak dengan secara baik nak mudah faham sebut lagi oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku tengok ni dia panggil matatuhan dia kan juga daripada awal rasul yang ada di dalam surah asy-syu'ara lagu tulah fattaqullaha wa ati'un kalau kita ngapa kita ingat surah ni kita akan dapatti Ros, apa ni? Perkataan eh, rasu-rasu Belum pada ni Semua sebut Fattakullaha wa ati'un Dua kali belakang sebut Nabi Nuh Nabi Hu Nabi Saleh Nabi Nuh Fattakullaha wa ati'un Fattakullaha wa ati'un Takutlah kamu akan kemerkai Allah Dan ta'atlah kamu kepada aku Nabi Syuhid raya pula Dan aku tidak meminta Kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku, balasaku hanyolah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya, ada ngajar, ada rakyat ni, tak ada nak upah walaupun sikit. Hendaklah kamu menyempurnakan suka teh cupok gata. Dan janganlah kamu menjadi golongi yang merugikan orang lain. Ini nah, satu ke apa? Satu, Uh, gambar yang Allah Taala royat di dalam ayat-ayat ni kaum Nabi Syu'aib ni adalah orang yang pasang jual ben, uh, orang nego hok pasang kena timel dan kena suka kalau kaum Nabi Saleh tu pasang hu apo hok pasang tubuh besar ad, apa pasang hanal lawe Nabi Saleh hubungnya dengan uta kalau kaum Nabi Lut takde rayak khijaya tapi rayaknya hubungi seks diantara lelaki dengan lelaki ha, tu. kalau kaum apa ni ad kaum Nabi Hud khijaya puak pok dia adalah merah menata lepas tu tembuk bukit sebagai rumah tu je tak suka belakang tiap-tiap kaum tiap-tiap klum tu walaupun cara hidup pasal dia dah kena makan, kena minum tapi tudin yang ada pada setiap kaum tu dia ada kaum Nabi Syu'id ni pasal orang yang menane pokok kayu bila pergi jual pasal menipu nipu kalau zamil-zamil ni mata kelo tipu kelo botok barai empat kita kek dengan tangan kek tengah orang yang tak nampak supaya kita nak tengok dalam klip barai tu sekelo orang nak sekeloh, ruang keloh, tapi bagi dia tak dia tak atas atas keloh dia tak tegak katik nak tangan dia nak jadi mata keloh tu lebih padahal barang tu tak cukup keloh ha, betul gitu lah apa-apa tak lagi, zaman- zaman dulu dia tak ada keloh, supaya dengan zaman lain tapi timennya tu sudah pun ada lah dengar apa orang zaman dulu, dia rekod nak buat lagu mana nak jadi sama di antara barang keloh boleh jadi dengan besi sekilo supaya kita tengok orang dok tuang apa ni orang dok timbal di antara dua dua dua gapo dia panggil dua dua tak sanggata Nah ambil ambil, ambil uh, besi dia setengah kilo dia ya, tak ambil barang setengah kilo dah sama apa ha jalah tu setengah kilo lebih kurang Saya masa duduk di Mesir tu lagu tu lagi arak dok jual Nah kadang-kadang Saing-saing kita pergi kecep Melayu dengan dia, nak skelo. Dia dengar kelo, tu, pak, dia ketinggalan dia. Sekalau. skelo, nak sekalau, arak dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Tak ada kelo yang pasang, kip, kip, kip, kip, kip, sepuluh tak. Tapi dia ambil batu, ambil besi dia, nak skelo, dia tak. Ambil buah kayu yang kita duduk nak, dia tak, tak, tak, tak, tak, bawah sama, malek. Ha, ok, skelo. Ha hmm, gitulah. Zamir ke apa? Puak-puak Nabi Suid pun lagu tu lah Menipu dalam masa nime dan Kalau suka. Kalau suka-suka ni pasal cupok. Dalam ni jaring dah kita nak tengok dah orang suka cupok. Tapi masih ada lagi. Hak pasal cupok-cupok yang dibubuh untuk dikira sebagai berapa cupok berapa cupok. Masya-Allah. Zamin Nabi Syuaib ni riuh orang pasal menipu cara ha jual beli yang Nabi Syuaib gayak duk tengok dalam tafsir Nabi Syuaib nasihat semua so ingat molek demaker benda yang kamu duk muamalah jual beli yang kelong macam ni hidupmu tidak ada berkat. Fah begitu juga kalau kita kira dengan zamin-zamin daun -zamin ni lah tok peraih ke gapo orang jual ranของชัมดูมุ kedai apa dan rocek dan sebagainya timbang tu kena timbang molek kena tengok wei betul jangan tengok serong dia tengok serong tak betul lalu dah mata kilo kalau balik kita will lebih tak apa kita ger jual berasa nak will lebih kepada orang beli hak ni duduk di kesiablah ataupun saja kita nak wi insyaallah dia akan jadi pahala sedekah kepada kita tapi jangan tak cukup itulah Allah taala wa dan bagi orang yang timem kita zaman-zaman jadi penduang pakati dalam ciwit kita timem Sekeloh, dua keloh ke apa, apa Ikutlah nak kira katanya gata kau berapa, cupok kau ke berapa, keloh ke apa. Kena betul. Kalau lah siapa yang tak betul dalam hal menimel dan suka, ingat katanya rezeki yang dia boleh daripada jual beli saat ni, tak berkat dan Allah Ta'ala takwi, tak namakan halal rezeki dia. Pakai cek apa-apa? Duk makan. Nah, daripada rezeki, walaupun nampak pagi-pagi lagi buka kedai, jual, goto, jual ke ni. Tapi yang kita jual tu, adalah menipu. Ada baidah. Sebab tu nak. Perkataan yang Nabi Syuaib sebut kepada kaum dia ni menunjuk katanya satunถึงวิธีชีวิตที่แท้จริง. tu, tak panjang dah eh? dengan sebab masa pun habis. Insya-Allah kita akan penghabis ayat-ayat ni dia sampai di ayat di 191 barulah habis kisah semua rasul-rasul yang Allah Taala royak di dalam surah Asy-Syu'ara, selepas pada tu hubung dengan qura'i pula. Hubung dengan qura'i kitab-kitab pada zaman dahulu yang Allah Taala waktu turun, lepas tu masuk highlight yang sebenar iaitu Asy-Syu'ara yang duduk di akhir surah, iaitu puak-puak ahli Syi'i. Ah orang okay, apa, -apa sain? Wohi sebut ha, klon Klon tu kloni, klon tu kloni. Maka macam mana tu herayat? Ha-ha puak dia. Nah, insya-Allah kita kau kong pergi sikit-sikit. Siapa habis surah? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.